Barcelona berhasil mengalahkan Real Betis 4-2 lewat adu di setelah bermain imbang dua sama di waktu normal pada Piala Super Spanyol di King Fat International Stadium, Jumat dini hari. Hasil ini menciptakan El Clasico sebab Barcelona akan bertemu Real Madrid. Pertandingan pamungkas yang akan berlangsung Senin 16 Januari 2023 dini hari. Sejak awal laga Barcelona bermain dengan apik, 61 bola dikuasai klub Catalan itu. Namun mereka masih kesulitan menembus pertahanan Real Betis. <SILENCIO> Pasukan Safi baru bisa menciptakan gol pada menit ke 40. Lewandowski berhasil membayangkan gawang Betis. Barcelona and Barca mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 1-0 begitu babak kedua dimulai Barcelona kembali memberi tekanan. Namun Betis mendapat peluang lewat kesalahan bek Barcelona di menit 77. Nabil Fekir memaksimalkan kesalahan itu. Skor berubah 1-1. Duel Betis versus Barcelona berakhir imbang 2 sama hingga extra time. Laga kedua berakhir dengan drama adu penalti. Di babak adu penalti, Ter tampil luar biasa dengan memantahkan eksekusi juanmi dan William Carvalho. Wow. Barkapun pun menang 4-2